Oke, teman-teman, selamat datuk, Pak Tuhan selamat siang, selamat datuk kita semua Hari ini kita akan mendengarkan penyuluhan Know Your Lemons hmm. Ini menarik ya, tadi saya menghubungi ketua, apa? Pogidang 4 PKK Kalimantan Tangan ya, dia bilang begini Baju Matil, apa hubungannya itu, yayasan lemon itu sama kanker payudara? <laughs> Jadi ini adalah ini uh, apa? Jadi No lemon Foundation ini, ya ini adalah yayasan kalau kita bahasa Indonesia kan ya secara vulgarnya kenali payudara Anda. Hmm. Nah cuma ini bagusnya, dia tuh membahasakan payudara itu dengan lemon, ya? Jadi sangat sopan. <laughs> nah Saya ini tertarik jadi ini, jadi edukator ini ya, bukan apa-apa. Dulu saya di upper ya, nah ya? Ya, jadi di upper itu dulu saya mengajar tentang apa, patologi anatomi itu saya mengajarkan kanker, cuma dulu waktu apa, di upper itu, itu contohnya vulgar sekali, oh, gitu ya, karena apa contohnya langsung, Langsung ini hmm. langsung wanita yang gak pakai apa-apa yang dia memperagakan bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara. Nah, itu karena konteksnya yang kesehatan kayak jadi masalah karena perawat harus tahu bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Nah, ini kalau dilakukan untuk orang yang non-kesehatan atau orang umum, itu kan bisa heboh. Nah, ketika saya mengetahui ini, sebelum ini bagus nih artinya dengan begini saya bisa mengajarkan ini kepada seluruh perempuan di seluruh dunia oh, itu tanpa ada eh, kekhawatiran apa-apa nah ini apa ini alasannya kenapa saya ini ini memberi itu semua nah jadi yayasan ini ya dia memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu memperbaiki deteksi ini kang payudara di seluruh dunia melalui pendidikan yang kreatif dan oh, pemahat yang Masuk, masuk. Nah ini adalah gambaran ini uh, Lokasi orang-orang yang sudah terlatih Kemudian orang-orang yang pernah mendapatkan penyuluhan ya, Nanti kita lihat di belakang Nah sekarang ini Nolibremor ini sudah dikenal hampir satu miliar Luar biasa ya Walaupun memang ini bukan melalui offline ya, tapi satu miliam ini secara online ya. Nah ini dia dimulai dari tahun 2017 ya. Walaupun tadi pagi saya dengar ya, saya ikut webinarnya, jadi si Koini ini cerita Dia mengubah nama apa? Dulu awalnya nama lembaganya adalah Breast Cancer Worldwide Ya, di kanker payudara di seluruh dunia Ubah menjadi nawer nama itu baru Maret 2020, jadi pas pandemi ya Nah, kemudian dia melaporkan bahwa uh, apa Kita sudah punya sekitar 300 edukator dan juga di 49 negara Ini ya. tadi ceritanya si Cory si Nah, ini adalah gambaran orang-orang yang uh, mendapatkan manfaat dari uh, Noor Lemon. Jadi selalu kata-katanya ini, uh, tanpa Noor Lemon ya saya tidak akan berada di sini. Artinya apa? Jadi kayak tadi pagi itu ada teman ya yang selama juga juga saya lupa dari negara mana. dia cerita ya. karena dia melihat tanda dari dari nanti kita belajar 12 tanda ya Itu berupa gambar Gambarnya itu pakai gambar lemon Nah gitu Nah karena dia melihat tanda itu Dari 12 tanda itu dia lihat Kok saya punya ini Ya Jadi dia langsung konsultasi ke Dokter Alhamdulillah kata dia Syukur saya masih bisa berada di sini kata dia Itu karena saya ditemukan stadium 1 Masih awal, Masih kini jadi sebenarnya ibu-ibu ya uh, di sini ini idealnya memang yang jadi yang jadi apa nih edukator ini umumnya ya kalau yang dia, saya lihat teman-teman saya itu mereka memang ini memang apa nih punya karena kalau biasanya orang tuh kalau dia pernah merasakan dia lebih bersemangat untuk memberitahukan kepada orang lain. Nah Kemudian sebenarnya modul ini bukan untuk saya. Modul ini sebenarnya untuk orang Orang awam Jadi sebenarnya ibu, ibu ini bisa menjadi Pengajar Walaupun bukan tenaga Kesehatan Nah tujuannya sebenarnya begitu Makanya bahasanya dibuat se Awam mungkin Nah siapa tahu nanti setelah saya mengajar ini Selalu saya bilang begini Mudah-mudahan nanti ada diantara ibu-ibu ini Yang mau jadi Pengajar seperti saya Nah gitu Ya semangat Nah, makanya cuman lihat ini, ya. karena bahasanya seperti ini karena yang mengajar itu umumnya bukan tenaga kesehatan makanya dikatakan bahwa informasi ini tidak boleh menggantikan informasi yang akan diberikan nanti oleh petugas kesehatan ya, kebetulan aja karena saya dokter jadi ini nggak menjadi masalah cuma kalau dia mengajarnya bukan tenaga kesehatan maka ini ya. Jadi slide ini semua tuh sudah disediakan sama mereka Apa yang harus diomongi juga sudah ada Jadi sebenarnya mudah sekali ya. Nah sebenarnya saya lupa kemarin pesankan ini sebelum kelas Itu harusnya ini apa? Masalahnya biasanya saya share-share begini untuk kelas yang Zoom <gif> <gif> Yang nah, offline-offline saya lupa pesankan Jadi kalau bisa ini apa? Ngerjain quiz Ya Nah, memang masalahnya puis ini yang bagusnya itu dalam bahasa Inggris ya Karena apa kalau kita ngisi puis, puis bahasa Inggris, nanti ada umpan balik dari mereka langsung Dari Noe Nah, kemarin itu waktu saya ngajar kelas pertama kan saya bilang, saya tanya itu semua guru-gurunya Gimana nih? Mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Duduk bahasa Indonesia, akhirnya saya Pak itu itu ini makanya keluar itu yang terlibat big league, ya big league, garis miring, puisi lemon, nah itu bahasa Indonesia. cuma itu yang bisa akses saya aja, <laughs> karena orang sana itu kan nggak harus bahasa Indonesia, ya. nah jadi memang itu jadi kendala. makanya saya kemarin mengusulkan ke Corini ini, nah, ini Corini, nah ya, saya sudah saran sama beliau ini. Bisa nggak proses pembelajaran ini Ya semuanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia Termasuk kayak saya ini kan harus ikut ini dulu Training ya, Kayak macam ujian Untuk bisa jadi guru pengajar Jadi nah, sih gampang aja cuma salahnya itu ujiannya Mesti pakai bahasa okay. Inggris Nah saya bilang nggak ujiannya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Sehingga banyak wanita yang bisa Jadi pengajar <tuh> bilang, Aduh maaf ini you know, memang harus tetap pakai bahasa Inggris. Agar kenapa? Karena setiap sebulan sekali ya, kami akan bikin webinar. Nah, ini saya kutipkan ini webinar ya. relevan? Ya. Webinar itu baru tadi malam saya ikuti ya. Sebenarnya webinar pertama itu ini uh, bulan lalu. Cuma karena jam 1 malam saya bilang waktu. Maksudnya kemarin-kemarin itu saya jarang mau ini Jangan menghentuk acara Nah, cuma karena Waktu itu dia menjanjikan akan dibikin Biting Dicari waktu ya Tapi karena mereka tidak sempat Ya sudah, akhirnya saya aja Jadi tidurnya lebih cepat, kemudian bangunnya Tadi telat itu Dia bangun jam satu kurang Nah, ketiduran lagi Akhirnya bangunnya setengah dua Nah, saya masuk ya ini komik pemekarnya si koinnya ini Ini saya potong aja kali ini jadi semua peserta lain laki -laki tuh ibu-ibu saya aja laki-lakinya jadi pas saya masuk So, I'm going to comment on some stories. What are you doing? Ah, I'm doing a project. Um, Julius is a doctor, um, and he is doing some really incredible work in in Indonesia, um, And at least educating everywhere we can um, he sent in a picture to us a couple of days ago of um, the cleaning staff at the hospital and he's trained all the women that are in the cleaning staff at the hospital on the science of breast cancer um, and, and doing virtual classes too so to um, Matil we're so grateful that you're out teaching as well and that you're one of those educated doctors that's making a difference um, Thank you for doing that Tau <laughs> tadi kan, saya, saya bangun itu lagi Saya bangun ke sini tuh, saya nggak buka videonya Karena matanya masih ngantuk <laughs> ya. Jadi pas saya masuk itu, si Furo ini bilang Nah, ini betulah ada di mati nih. Rupanya pas itu sebelumnya, itu dia ini Lagi minta masukan dari semua yang buka terbayang tentang pengalaman mereka mengajar ya. Nah, dia tuh menghargai karena kalau se kelas sebelum kalian ini kan masih tadi pagi, minggu yang lalu itu kliniservis Kayak 2 minggu lalu ya. Kenapa? Karena rata-rata temen saya itu ngajarinya jarang yang e spesifikasi kayak gitu Rata-rata, tadi ngajar di sekolah, ya, tadi ngajar di gereja, ngajar di masyarakat Nah kalau kita kan kena saya di rumah sakit, sebenarnya dari yang paling bawah itu kliniservis service <gitulah> kan unik gitu ini. Ya nah ini sih ya jadi dia bilang maaf imam saya nggak bisa mentranslate apa nih bahan pelajarannya itu dalam bahasa uh, Indonesia karena saya harus meminta mereka ikut pertemuan bulanan seperti ini yang mana mesti pakai bahasa Inggris hmm, gitu. jadi itu kendalanya jadi sekarang ini kalau mau jadi pengajar itu saya selalu katakan ya paling tidak itu bisa bahasa Inggris sama memiliki semangat belajar Nah, si Koren ini, dia ini eh, apa? tertarik untuk mengelola masalah kanker payudara ini karena neneknya sendiri itu positif eh, si Amame, kanker payudara, stabil 4, dan meninggal karena kanker payudara. Nah, kemudian dia punya teman namanya Suzeh. usianya baru 28 tahun. Ya. Jadi dia mengelola payudaranya itu terasa hangat. -ha kemudian ada pemerahan dia datang ke dokter nah, dokter berpikir karena usianya masih di bawah 40 tahun karena umumnya payudara itu di atas 40 tahun ya. karena dia masih di bawah 40 tahun, dokter bilang wah kamu ini terlalu khawatir aja ya. ini apa udah balik aja ini kamu ini kemungkinan putusan itu sangat sangat kecil nah pada waktu itu karena temannya ya namanya dia di dokter kayak gitu dia kembali pulang. Tapi rupanya kan jalan makin makin parah. Kemudian memaksa pada dokter untuk diperiksa secara lengkap. Waktu diperiksa rupanya betul. Dia adalah kanker payudara dan repotnya sudah stadium 4 Akhirnya teman akrabnya ini meninggal. Akhirnya apa? Jadi sampai keluar dari pekerjaannya, dia kan dosen waktu s 2 Dia keluar, dia sampai itu di, ke kuliah di Inggris dia ini orang, -orang yang, yang Keluar dari Inggris tuh hanya sudah untuk mengambil S3, PhD dalam bidang bagaimana ini. Bisa mengkomunikasikan bahan-bahan yang tentang ini, sehingga mudah diterima oleh orang-orang. Bayangkan -orang Nah, mata kuliah itu hanya sekedar untuk agar orang bisa menerima materi pembelajaran itu secara mudah. Nah, ketika dia dijalan-jalan di ini di, di satu tempat gitu ya dia lihat lemon. waktu dia lihat lemon itu, dia lihat lemon itu ada pentilnya. Terus dia bilang, wah ini bagus nih. Jadi pentil itu seperti puting puting susu. Wanita bisa dijadikan sebagai model. Nah, ini akhirnya membuat dia di Maret 2022 itu e mengubah ya nama lembaga itu dari breast cancer blue white itu menjadi no yellow ones Nah jadi kalau kita bisa mendeteksi kanker payudara secara gini ya stadium eh, 0 sampai 1 ya maka angka harapan hidupnya itu bisa mencapai 99 persen walaupun kalau saya lihat di Indonesia ya sedangkan di depan ini, jadi kalau di Indonesia itu kemarin saya lihat mereka bilangnya 98 persen ya. nah kemudian kalau kita masih awal kemudian saya dengar dari dokter spesial sepeda ya jadi kalau tumornya itu belum menyebar masih in situ ya kankernya itu jadi ada jenis operasi yang bisa hanya sekedar mengangkat masa tumor dan jaringan di sekitarnya. Jadi payudaranya masih masih utuh. Tapi kalau kita datang stadium 4 ya, itu payudara harus di mastektomi radikal, harus diangkat semuanya. Nah, kemudian kita harus menjalani kemoterapi. Nah, kita lihat saudara kita di sini kemoterapi yang Luar biasa itu sampai rambutnya rontok, nggak nafsu makan, nggak enak badannya segala macam itu, mual-mual dan sebagainya, itu luar biasa. Nah apalagi nanti kalau sudah sampai nanti di bagian tertentu di kepala, seperti juga jalannya -jalan saudara kita di sini, itu sampai menjalani radio, radio -trapi. Jadi itu waktu kuliah itu saya pernah lihat ya, masuk ke bagian radiologi itu, jadi orang itu dibikin nih. Kan kalau kita kan kenalnya pelindung itu kan paling, ini ya kalau kayak petugas itu yang bagian-bagian yang ini tiroid, segala macam gitu ini, ini pelindung itu dibikin pelindung kepala, helm, mungkin helm itu ada yang bagian yang mau disinari itu dibolongin, mungkin hmm. ya. itu yang E, di, disinari dan sekali sinar itu lain mah, itu nah. cuma nah. jam, saya lupa ya. Pasien lihat kalau dilepas helmnya, muhitam di lokasi yang di ditembak, yang disinar. Nah, karena kan lama gitu, ini apa? Ini naranya. Ini naranya. Ini naranya. Ini naranya. Ini naranya. Ini kalau Ini naranya. Ini naranya. Ini naranya. Ini naranya. Ini naranya. Ini naranya. Ini naranya nah kalau kita lihat angka di sini Indonesia itu masuk kategori yang 15 17 per 100.000 ribu penduduk jadi kalau saya hitung kapasitasnya anggap aja sekitar 400.000 ya berarti kan 400 4 kali 15 kita dapat sekitar 60 kemarin makanya saya tanya sama Ika itu kan angkanya kan angka berapa sih operasi itu? kanker darah di di kanker darah masih kita itu berkisar 20-an per tahun. Nah, berarti masih ada sekitar 40-an yang nggak prokat. Ya, atau mungkin kita nggak tahu lah itu keberanjangan kujumlah tapi intinya di dia ada masih sekitar 40 lagi. Nah, ini yang menjadi tugas tugas kita untuk bisa melakukan kampanye. walaupun waktu banyak sih, cuma cuma ini masalah nyawa dan ya dan sering sekali itu wanita itu datang itu sudah dalam kondisi yang, yang terlambat ya ini perlu Kemarin waktu saya pengulangan ini pakai Zoom ya untuk ibu-ibu di utara ya. Jadi ketua panitianya bilang begini, ibu-ibu kita harus betul-betul ini ya, betul-betul waspada dengan ini karena kenapa? Kemarin sepupu saya meninggal karena kanker Pendaran. Bayangkan itu sampai. Apa oh, kalau, oh, oh, apa? Kalau kita bayangkan kalau sampai meninggal, berarti kan sudah terangkat. Oh, nah, jadi saya bayangkan, karena dia tuh tinggalnya di mana? Nuharasa itu naik ke dimana? Ya? Nah, itu berapa kilo dari muara Tewe? Tidak tahu. <laughs> nah, jadi kita bisa bayangkan. Nah, ini ya kendala kita di di Indonesia. Ya. Nah sekarang kita lihat ini Kenapa uh, si kore ini senang ya Karena ini kalau lemon itu dibelah ya Itu coba lihat Itu gambaran lemon ini Jadi biji-biji kecil ini uh, Ini kecil yang berisi airnya itu ya Itu bisa diumpamakan seperti kelenjar susu jadi secara bentuk pun, apa nih, menurut pannam beliau ini mirip sama ayam Nah sekarang kita lihat ini apa videonya. I'm the mayor of Lemonlands, and I'm here to help. You. The we month, your risk increases with age. So stick with it. Ah! I'll be checking my lemons, but it's not enough. I used to get regular mammograms. Because a mammogram can find a cancerous lung before it can be felt. Just look at my hand to learn the difference. This is the average size of a lung found by accident. A lump through self-exam. A lump found with one mammogram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 Which is true a biopsy. Most lungs turn out to be found, so don't panic if you need to check it out to be sure. Trust your instincts and know your options. When breast cancer is found early, survival rates have very high. Knowing that I've educated you makes me smile. Share this out with a friend today at KnowYourLemons.com. Nah, gimana nih kalau yang lain bilang ini dicepatkan ya? Seperti aja. Nah, Jadi memang apa? Saya ini sebenarnya ini laginya dari relawan ya, kira-kira mau menjadi double ya pengisi suara ya. Karena ini kan kalau baca tulisan itu kalau orang terbiasa baca itu ini lewat-lewat. Nah, tapi kalau suara umumnya ini apa? Kemudian um, orang tuh bisa mendengar, ya. Nah sebenarnya tinggal membaca aja, cuma cari orang yang bacanya bisa bersemangat seperti Mona Lisa. Hmm. <laughs> ya. Nah kita lihat ininya apa rincian apa apa yang dilakukan ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi kata si Mona Lisa, ya kita itu kan merasakan tiga penjola. Jadi, Memang ini. Karena ini sangat disederhanakan untuk orang umum ya, jadi dia tidak terlalu ribet-ribet Sebenarnya itu banyak penyelan di olidara Tapi dia bilang cukup kita cari tiga saja Kita ya. cari sebenarnya, yang bisa dirasakan katanya Jadi para anak, ketika berisah payugara sendiri yang disingkat sebagai sadari Itu ketika anda memberisah, kemudian anda merasakan benjolan Yang seperti kacang polong, saya sendiri tidak tahu, kacang polong itu banyak apa ya jadi kacang polong yang lembut katanya yang lunak, nah itu biasanya adalah kelenjar susu. Tapi kalau anda merasakannya seperti soft bean, kacang yang lunak, itu biasanya adalah kelenjar ketan bening. Tapi kalau anda merasakan penjalar yang keras seperti hard lam atau hard seed, ya biji lemon yang keras, nah itu biasanya adalah kanker. Nah makanya yang Tadi kan dia tunjukin tiga gambar ya nah, Yang Sofi, Sofin sama Heartlamp atau Heartseed Biji yang keras Nah yang dia kasih tanda kami itu kan yang Biji yang keras Jadi kalau ada benjolak yang keras Di payudara yang kerasnya seperti biji lemon Maka harus hati-hati ya Nah kemudian lokasi mana saja yang diperiksa Nah itu mulai dari ini Mulai dari ketiak yang sampai bawah tulang selangkan tuh sampai ke bawah tulang hija. Nah, kalau dulu saya sih enggak sampai begini ya tapi rupanya sekarang ini sampai ini karena kenapa? karena kalau dia lihat di sini nah ini adalah lokasi apa? kelenjar getah bening nah kenapa ini perlu diperiksa ya dan kita tahu bagaimana, tapi saya sendiri secara pribadi ya nggak pernah bisa pegang ini kelenjar getah bening itu kalau dia tidak mem membengkak. ya nah sebenarnya kalau sih dia ya, siapa uh, yang kenapa dia ingin mem kita mempelajari kelenjar getah bening itu karena kanker payudara itu menyebarnya melalui kelenjar getah hmm. ya Gak tahu ya mungkin ada beda anatomi kali kita semua orang bule ya kalau kita tuh jarang bisa merasakan, mungkin kalau mereka ini kali ya, ini, Karena mungkin keluarnya besar rumahnya ini kali ya, mungkin bisa merasakan. Nah, kemudian nanti kalau kita merasa bahwa, nah, mungkin nanti kita tahu kan, wah oh, ini sih normal aja nih rasanya. Nah, kalau terjadi perbedaan, nah itu bisa kita langsung konsultasikan kepada petugas kesehatan. Ya. Nah, kemudian ini ya, pemeriksaannya itu dilakukan dengan tiga posisi, ya. Jadi posisi pertama itu sambil ber, berbaring jadi sambil meletakkan tangan di belakang kepala, kemudian kita berbaring. Itu membuat pembalara itu ter, tertarik Nah ya, itu membuat dia katanya lebih flat, lebih rata. Nah pada saat itu kita bisa melakukan pemeriksaan lebih baik. Tapi memang ini ya benar juga itu, ya. Kayak Bu Mami itu ya Bu Mami itu kalau dia posisinya begini Kemudian dia ini apa ini ya Ih agak nih Bu Mami kan sempat dioperasi kan Istri saya itu Nah kemudian Saya bilang sama dia Coba seperti yang diajarin Nah gitu Angkat tangan ke Belakang kepala Lalu sambil tiduran coba periksa lagi Kok enggak ada ya Jadi rupanya kalau dia tidak dibikin rata, bisa jadi pada posisi tertentu kelenjar susu ya itu bisa terasa seperti benjolan. Tapi ketika dia diratakan, ya kemudian kita periksa lagi, oh berarti, berarti. Makanya ini memang ya, Bu Mami itu waktu dia di, kan itu yang lokasi semua lokasi benjolan itu sempat di biopsi. Memang di biopsi yang di samping itu sejenis fibroadenoma, jadi yang tanpa inti itu. Nah yang di sini itu jenisnya adalah polikistik hmm, Jadi nanti kita lihat gambarnya itu cuma kista aja Berarti kalau kista dia cuma ini aja kerenjar yang membongkak Nah makanya penting kita pada semua posisi ya Nah kemudian kayaknya tadi baru penjelasannya Jadi dia bilang tadi memeriksanya itu pakai apa? Pakai tiga jari ya Nah, kemudian pemeriksaannya itu, ini caranya bisa dengan kan? e, Metode memang ini, nih e, circle ya, proses sih peristilakan ini seperti ini, e, bertemu, hmm, kan? Jadi lebih apa? Jadi awalnya sedikit, makin lama makin, makin besar, sehingga nanti seluruh lapangan yang diminta itu bisa di, diperiksa. Ya, nah, kemudian cara yang kedua itu adalah zigzag. Jadi mulai apa? mulai dari bawah ke atas, terus ke samping, ke samping, ke samping, ke samping. Nah kemudian menekannya itu nggak kayak saat tadi ya, menekannya itu. Jadi ketika dia menekan begini, itu ada tiga jenis tekanan yang kita rasakan. Ya, pertama light ringan, narikan itu untuk merasakan di dalam yang di permukaan payudara. Yang kedua medium. Ya, yang agak ke dalam sedikit Nah, kemudian yang ketiga adalah Di, yang dalam sampai ke Tulang, tulang iga. Nah, kalau nanya Karena lokasi kanker itu bisa di Permukaan, bisa di tengah Bisa di dalam ya, Itu penting diperhatikan Nah, di posisi yang kedua Adalah posisi sambil membungkuk ya, Jadi, sama ya Jadi, sambil membungkuk itu kita nah ini itu. juga sambil diperiksa ya nah sebenarnya juga sambil membok itu juga bisa digunakan untuk melihat walaupun sih di sini dia mungkin melihat itu lebih fokuskan pada depan cermin ya nah sebenarnya tadi ada dia tunjukin ini nih ya aplikasi ya nah sebenarnya aplikasinya ini ya ada di Android cuma memang sayangnya aplikasinya ini apa? Uh, namanya Lemons ya, no Lemons. Cuma memang sayangnya bahasa Inggris gitu Padahal kalau arti bahasa Inggris ini sangat bagus ya, jadi dia memberikan petunjuk bagaimana melakukan pemeriksaan kendaraan secara detail selama 20 menit. mual jadi betul-betul Rinci ini yang ngajarinnya Saya contohkan ya Jadi ini tadi Yang pertama ini video training kita yang tadi Yang saya lihatkan Kemudian yang kedua ini adalah apa? Tanda-tanda dari yang 12 tadi Nanti kita pelajari satu-satu nah, Kemudian yang ketiga Belajar polisai pelajaran sendiri sama Mona Lisa. Nah kita dengarin ya Sebenarnya di sini ada dua ya. Ada Mona Lisa sama Napoleon Bonaparte cuma katanya di gambar ini yang Napoleon itu lagi ini apa lagi singgah di kepulauan Alba jadi dia belum balik terus <laughs> dia belum bikin karena sebenarnya kanker payudara ini bisa juga untuk laki-laki tapi 99% itu pada wanita ya nah, ini kita tanya ini waktu kita klik Mona Lisa dibilang begini cuma ngecek aja kamu sudah berbaring dan melepaskan pakaian atas kamu mulai dari pinggang ke atas, nah gitu. Kalau belum siap, hold on gitu Nah kemudian kalau sudah siap, di sini pilihannya lemons ready, <laughs> ya oh udaranya udah siap katanya. Nah kita klik ya lemons ready. Nah di sini si ini si mana bisa nanti mau cerita, ya? I'm Mona Lisa, your self-exam coach for the next 10 minutes. I have you checked in my lemons for 500 years and have a lot to teach you? So now that you've watched the... caranya melakukan pemeriksaannya pemeriksaannya dilakukan dalam tiga, tiga ini jadi e, berbaring menghubung ke depan, kemudian dicermin, Ya, nah tadi bukan 20 ya, 10 menit 10 menit saja tapi cerminnya jermin itu lumayan lama ya. ya. Jadi, nah, jadi ini salah keinci, ya. jadi sampai e, semu, sampai nanti di terakhir itu dia bilang kalau nanti di akhir pemeriksaan anda menemukan satu atau menemukan salah satu dari tanda-tanda 12 tanda, tanda tersebut, kami akan memberitahukan kepada Anda apa langkah selanjutnya. Hmm. Lagi ya. Sebenarnya di semua apa? Di semua tahapan ini ada semua sebenarnya. Ketika di sini ya, kalau kita lihat di 12 gejala, contohnya kita merasa ada penjolan nih. Mmm, setelah penjelasannya, kemudian di bawahnya ini ada kata-kata ini. I think I feel a Kayaknya saya merasa saya punya benjolan yang keras. Kita klik. Nah, dia langsung masih tahu kepada kita tentang ini. Percayai insting Anda. Sebagian besar perubahan itu adalah normal, tapi jangan diabaikan. Apa yang Anda harus lakukan berikutnya? Nah, tetap perhatikan. Uh, Sampaikan kepada saya satu bulan lagi nah, gitu. ya. Yang kedua Call a friend Tapi saya sekarang gak ini, apa nih? ini gak bisa lagi Karena kan sekarang aplikasi jarang yang diberikan akses terhadap nomor telepon HP ya Yang ketiga Talk to my doctor Saya mau konsultasi sama dokter Nah nanti di masing-masing ini ada lagi sarannya nah, ya. Kalau kita pilih misalnya ingatkan saya satu bulan lagi Nanti ini aplikasi ini sebulan lagi nanti akan muncul ya, kayak pop up gitu ya apakah ada perubahan ini apakah penjelangin kemarin ada perubahan atau tidak kemarin itu ya jadi canggih ini apa aplikasinya nah cuma saya memilih semua pakai bahasa Inggris ya nah kalau dengar didengarkan di sini nanti ya karena saya berdarit terus 10 menit itu waktu dia cerita tentang membungkuk ini Ya, bisa satu komentarnya di dalam gini. You can do it, ya, during the shower, <laughs> sambil mandi pakai, shower. Nah, kemudian gitu. ya. nah, yang ketiga posisinya adalah di depan di depan cermin. Nah, kalau di depan cermin itu kita bisa melihat, ya. Jadi wajar, ya, kata penjelasan di sini bahwa kalau payudara itu Besarnya kiri dan kanan itu tidak sama. tidak sama Wajar kalau tingginya payudara itu kiri dan kanan itu tidak tidak sama nggak apa-apa Nah itu kemudian Kenapa kita diminta begini kedua hmm, tangan ya Naik ke atas Nah itu sebenarnya Dari 12 belas tadi Itu kan contohnya disitu ada ini Dimple Dimple itu sebenarnya lesung pipit ya cuma saya terimakan sebagai tertarik ke, ke dalam. Nah kalau kita mengangkat tangan itu kan kulit payudara itu kan tertarik ke ke atas. Nah kalau di dalamnya itu ada kanker ya maka kanker itu akan menahan kulit itu untuk tidak ber tidak ikut bergerak karena dia tertahan, maka dia tertarik ke ke dalam. Nah berarti kalau ada bagian dari payudara itu yang ada bagian dari kulitnya yang terpahit ke dalam seperti di dalam itu kemungkinan ada kankernya tapi ingat itu cuma tanda-tanda ya mungkin nanti akan ada tapi umumnya itu adalah tanda-tanda ya, kanker makanya itu yang melihat dengan cara-cara seperti kemudian nanti disituai dengan apa dengan berdiri depan cermin kan kita bisa melihat di putingnya apakah di putingnya itu ada kerak atau tidak. Nah, kalau ada kerak itu juga termasuk tanda-tanda kanker -tanda payudara. Tapi kan juga ada juga oleh penyebab yang lain. Nah, makanya itu harus dikonsultasikan ke dokter. Nah, kemudian di puting susu, apakah keluar cairan atau tidak? Kalau keluar air susu itu normal. Tapi kalau keluar cairan yang bening atau keluar darah? Nah, ini kemungkinan adalah tanda-tanda kanker. -tanda Nah, kemudian dari putihnya sendiri, apakah putihnya ini tertarik ke dalam atau tidak? kalau Karena sejak awal kita putihnya memang di dalam, ya, atau terbenam, dari sejak apa nih? Kecil, kemudian sampai besar, ya jadi di telur teteh, apa-apa. Tapi ketika kita dewasa, putihnya makin terbenam ke dalam. Nah, kita khawatir ada yang menariknya dari dari dalamnya, itu biasanya adalah tanah kami. Nah, kemudian dari kulit itu nanti macam-macam terlihat ada benjol, apa tidak. Kemudian kita lihat ada apa, pembuluh darah yang menonjol atau tidak. Kemudian kita lihat nanti ada lukanya atau tidak, itu lihat gambar berikutnya. Ya. Itu yang dilihat pada ketika kita belajar ya Nah ini tanda-tanda yang dia umpamakan pakai lemon, bagus ya ininya kan. Jadi ini sangat, kalau saya bandingkan ya, saya sudah mendengar beberapa e, penyuluhan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Yang dilatih oleh Kementerian Kesehatan nggak ada yang selengkap ini. Ya. Paling hanya yang menyebutkan beberapa. Kalau ini luar biasa ininya. Ini yang menyebutkan gejala ya. Yang pertama adalah ini. Ya. Jadi ada bagian yang tetap kulit di payudara itu yang terasa menebar ini ya perintaran itu kan sangat halus ya kan, lembut nah kalau ada bagian yang menebal itu kita harus curiga ya. nah kemudian kedua bagian yang menebal ini uh, thick area ya. nah kemudian yang keduanya tadi saya istirahatkan dimple ya jadi dimple itu sebenarnya bahasa inggrisnya lesung pipit tertarik kan? ke dalam orang punya itu kan kalau dia tersenyum dia malah ininya malah ada lubang ke dalam ini tertarik ke dalam gitu kan nanti kalau di payudara waktu kita begini loh ini kok ada yang tertarik ke dalam nah itu namanya dimpaun ya nah kemudian yang ketiga kerak putih susuna di putih susu ini ada keraknya ya nah itu bisa merupakan tanda dari pejet bisnis ya. nah kemudian ini yang dialami oleh temannya ya Suzanne itu jadi eh, di perudaran itu ada kemerahan kemudian kalau dipegang itu terasa hangat mau wow, lagi gambarnya ekstrim banget ya sampai ada anginnya apa ada asupnya <laughs> ya untuk apa nih untuk mengilustrasikan Ya. Nah, kemudian yang kelima itu ada dari putihnya keluar cairan. Ya. Nah, kalau yang keluarnya air susu normal, cuman kan jernih atau uh, darah. Nah, ini kita curiga kalau ada kanker pil darah di uh, saluran uh, apa, saluran mami nah yang terlama adalah skin source nah ini saya ini dalam dalam menterjemahkan ini ya itu saya minta pendapat dari spesialis dalam onkologi tapi saya dia kasih penjelasan itu sangat panjang jadi susah saya naruhnya di sini nah kemudian waktu saya tanya sama teman saya yang peneliti terapi darah ya yang berarti bahasa Inggris dia bilang ini kan sebenarnya bahasa Inggrisnya kan skin source Lokal dimantin, bukannya syar'i itu adalah nyeri pain gitu. tapi saya bilang kalau dibilang pain agak susah karena gambarannya adalah gambaran luka ya jadi ini terjadi ketika kanker yang ada di dalam paru-paru itu dia ke permukaan kulit payudara akhirnya terjadi luka dan memang kalau saya lihat tuh bahasa luka tuh agak lebih pas ya karena luka tuh bisa kayak baca segala macam. Nah, karena kenapa? Waktu dulu saya sekolah itu sampai ini, ada ibu-ibu yang datang itu payudaranya sampai ber berlubang. Tanyakan bukan cuma luka lagi tapi ber berlubang. Kita ibunya sebagai ulkus yang sudah sakit nih telatnya dia datang. Nah, kemudian yang ketujuh ya itu air bang ya atau menonjol, kemudian ke delapan nah ini. biasanya urat-uratnya muncul di pembuluh menonjol ini, ya ini kan kalau kita hamil ya hamilnya besar itu kan ini ibunya tambah gemuk ya kakinya di belakang betisnya muncul, nah, ya. nah itu munculnya di, hmm, di pembuluh darah nanti kita lihat gambarnya terakhir di gambarnya naik, ini contohnya nah, Kemudian yang berikutnya adalah apa puting susunya terbenam jadi dia ter disebut sebagai nipol Ya, kalau ini growing pain ini bump ya, ini sunken nipol jadi nipple terbenam nah, kemudian yang berikutnya yang ke 10 ini jadi ada yang baru muncul karena yang baru ini muncul, akhirnya ukurannya menjadi lebih besar. Nah, makanya di sini disebut sebagai ukuran dan bentuk yang baru, ya. New size and shape or set. Ya. Nah kemudian ke 11 ya. Ini coba lihat. Pada itu kan mulus, ya. Tapi ini pedalarnya seperti kulit jeruk. Ada yang tertarik kecil ke dalam jadi kayak kulit jeruk, ya, jadi yang dibilang ini yang tertariknya adalah pori-pori, ya, nah ini juga merupakan tanda dari kanker, ya. Kemudian yang terakhir adalah hard lam, kalau ini kayak tio orange, ya kalau bahasa itu dia, nah ini adalah hard lam, menjawab yang keras, ya, kalau dia, kalau dia pakai lemonnya digunakan hardsheet hmm. ya. nah jadi dengan bagi saya intinya cuma ini saja ya, agar wanita bisa mengenali tanda-tanda ini ya. nah ini untuk yang punya iphone dia bisa lihat seperti ini tapi kalau kayak saya tadi ya yang android itu cuma 3 saja cuma video yang tadi kemudian 12 gejala kemudian ketiga Mona nah kalau punya iPhone misalnya ini ya jadi kita lihat di sini period nya adalah height jadi dicontohkan di sini ayatnya 5 hari hari satu dua tiga empat lima nah ini kita melakukan pemeriksaan itu segera setelah bersih ya jadi selesai hari yang kelima jadi kita pilih satu enam tujuh lapan, sembilan, sembilan sepuluh jadi hak tiga sampai tujuh hari setelah uh, haid ya nah di sini dikatakan di sini masa uh, apa? payudara itu sangat sangat lembut ya tidak terlalu banyak benjolan nah, tetapi kalau sudah mulai mendekati ini uh, haid berikutnya nah di sini bilang ini mame itu menjadi lampines hmm, ya untuk saya lihat itu di uh, kamus itu lampines artinya berbenjol-benjol ya. nah, makanya kita periksa ini setelah haid nah, kemudian tadi lupa saya ini bagaimana untuk wanita yang sudah menopause nah, kalau dia sudah menopause maka periksanya pada tanggal yang sama setiap bulan Nah, dulu aku di aparte saya bilang karena yang misalnya, saya sering bicara itu kan ini orang di Inggris ya every time you pay the bill <laughs> ya. setiap tanggal ada bayar tagihan nah itu misalnya bayar PRN tiap tanggal satu nah, artinya nanti perusahaan mami tiap tanggal satu nah, itu harus rutin pada waktunya sama di setiap bulan ya. Nah sayangnya yang bentuk seperti ini tidak ada di Android Nah kalau Android, Android ada seperti ini tadi, si Mona Lisa, ya. Nah ini juga si Jessica ya. Oh ini tadi nih yang, yang teman saya yang paling kiri tadi ya. Jadi dia tadi pagi cerita ya, Bagaimana setelah dia lihat ini 12 tanda itu ya dia ini tahu pun, jangan saya ini kenali. Dia langsung ke dokter, syukur katanya masih stadium pertama. Tapi beda nih fotonya nih. Yang fotonya nih, kayaknya ibu-ibu tuh suka kasih foto yang lebih muda ya. Karena yang saya lihat di aslinya, orangnya agak gemuk. Nah sekarang kita mainnya, sebenarnya itu pada apa lah ya? Ini apa gamenya? Kita lihat nama-namanya coba. Masalah apa? Lihat motor ini. Sebenarnya kalau ada modal, saya tuh mau aja ini ya Pak, menyetakin. Cuma masalahnya terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia itu masih belum ada itu kan tadi cuma terjemahan saya aja, nah, harusnya terjemahan itu saya ajukan ke mereka, kalau mereka setuju baru nanti mungkin bisa digandakan. Ya. Nah cuma memang untuk menerjemahkan semua bahan itu ke dalam bahasa Indonesia lumayan cukup mahal ya, jadi kami diskusi itu terbagi karena dana-nya. Saya dengar kemarin korin cerita bahwa e, Noelia Lemon dapat dana untuk jadi maka bahan-bahan pelajar ini dalam bahasa Perancis Berapa dana yang mendapat? 50.000 dollar Waduh ya. 50.000 dollar nah, 50.000 dollar itu Saya hitung tadi 750 juta <guruh>. ya. Tapi sebenarnya untuk pemerintah itu murah nah, ya Nah coba ini apa ini? Ibu Ada luka di Di kulit Sors nah, Sampingnya ini skin source Kemudian ini apa Ibu Ada daerah yang menempel, Apa Menebal itu pun bahasa Inggrisnya Thicken. Nah, ini di bawah ini. area, hmm, ya. Kemudian ini apa? Kulitnya seperti jeruk, kulit jeruk. Nah, ya. Orange peel skin, hmm. Kemudian ini penumbuhan pena Apa pena? Bisa Inggrisnya? Growing, yeah, the growing vein yeah. Yeah. Nah kemudian ini tadi yang uh, puting terbenam hmm? Ini Santam yang nipal Kemudian ini ada cairan Mipa. baru yang keluar no. uh, New no, sure. P Fluid yeah. <coughs> Kemudian ini yang panas tadi apa? Yeah, Red or hot yeah. Kemudian ini ada bentuk baru Bentuk baru? New shape or size yeah. Kemudian ini tertarik ke dalam, apa tadi langsung pipit? Betul, impal yeah. Kemudian ada banjol apa? Pump Kemudian ini ada kerak di puting susu Betul Betul, nah. ini terlalu keras Terakhir ini adalah Akar melawan ya. nah, nah, jadi ini dia ada playnya ya Sebenarnya kalau pakai zoom ini dia bisa mencoba sendiri di HP masing-masing Cukup pakai itu aja Noel Lemon dari sini play Nah, jadi dibilang begini. Kalau kita ikut kegiatan seperti ini, ya, kemudian kita melaksanakan apa yang disarankan itu bisa mengurangi kemungkinan kita apa, meninggal akibat kanker perbedaan itu sebanyak 60%. Tapi masalahnya, apakah kita akan mau melaksanakan tahapan itu atau tidak. Misalnya kita menemukan kemungkinan dari 12 gejala itu, kemudian kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini ibu sendiri yang menentukan ya. Nah kemudian ini ya Kalau kita tidak pernah Memeriksa payudara secara rutin Terus tiba-tiba Wah ada penjalan yang umumnya Katanya ya, Besarnya penjalan itu kalau sudah seukuran Tiga jari hmm. Itu kalau tidak biasa Periksa peludara sendiri tapi kalau pri, biasa periksa payudara sendiri, itu penjalan yang ditemukan itu umumnya adalah sebesar ujung, ujung jempol. Nah, kalau biasa periksa pakai mamografi, yang pakai rosen itu, yang dijepit, apa ini maminya, di foto, ya, itu umumnya besarnya sebesar ujung telunjuk. Nah, kalau beberapa kali mamografi kita bisa lakukan, kemudian dibandingkan, nah, umumnya besar yang bisa ditemukan adalah sebesar 7 pelimpin. Ya. Nah, di sini kita lihat, semakin kita bisa melakukan pemeriksaan yang lebih rinci, itu semakin kecil, kita sudah bisa diketahui. Ya. Nah, ini prosedurnya. Ya. Jadi, setelah kita belajar, lalu melakukan pemeriksaan prioritas sendiri, kemudian kita menemukan Tanda-tanda dari yang 12 itu langsung konsultasikan sama dokter. Nah nanti terserah dokternya. Ya, ini dia pakai standarnya Amerika. Amerika itu langsung pakai mamo, <tuh> Tapi kalau Painto kemarin dia bilang e, pemeriksaan lanjutan ini tergantung dari besarnya tumor yang ditemukan. Kalau kalau waktu itu periksa dia langsung perabat jelas langsung dia bilang angkat hmm. nah, gitu. Jadi teratur dokternya Kemudian pas yang berikutnya itu putri bilang Mana nih enggak ada Akhirnya disuruh periksa macam-macam ya di USG lah Di apa nih? Uh, fine biopsi hmm, gitu. Kalau yang dulu diangkat dulu baru periksa Biopsinya yang adalah metode biopsi yang apa nih jadi diangkat dulu baru seluruh utuhnya itu diperiksa itu juga bisa merupakan cara biopsi tapi ada juga yang kalau dia tidak jelas pakai file biopsi pakai apa nih jadi nanti di diarahkan pakai USB lalu di ambil fine file biopsi makanya Nah kalau ini dia pakai mamografi Jadi ini cuma dia punya, dijepit mamenya Rata, lalu difoto ya Nah kalau Anda usianya di bawah 40 tahun Bisa pakai ultrasonografi atau pakai MRI Pali darah Magnetic Resonance Imaging ya. Nah untuk memastikan apakah benjolan tersebut karena temukan harus di biopsi Nah jangan takut katanya untuk di biopsi Karena Kenapa sebagian besar hasil biopsi itu bukan kanker Jadi dari biopsi itu katanya paling cuma sekitar 20% saja yang kanker ya. Nah ini contoh misalnya, Ya. Jadi kalau yang paling kiri itu adalah Mami yang tidak terlalu padat Nah, Kalau yang ini Mami yang sangat padat ya, pada itu artinya dia punya jaringan Jaringan ikat ya. Kalau yang awal itu kan dia Mostly fatty hmm. ya. Sebagian besar lemak Jadi membuat payudara itu menjadi lembut Karena dia Lemak Memangnya saya bilang sama istri saya ya. Jadi memang perempuan itu jangan kurus-kurus sekali karena kenapa kurus-kurus sekali? itu oh, Enggak ada lembutnya nanti di kulitnya. Iya. <tik> yeah, jadi agak gemuk dikit <ti> biar ada lemaknya. karena kenapa lemak itu bikin bikin lembut, bikin lembut, <tik> <tik> saya ya. Mau saya bilangin sama istri saya? Oh, <tik> makanya bang tuh suka kalau ibunya gemuk Coba digendong sama saya. Pasti banyak yang bilang gini. ih, tulang-tulang aja nih. <tuk> nah ini contohnya kalau misal pakai USG. Nah coba kalau ibu-ibu pernah USG atau hamil, kan suka lihat ini ya. Nah jadi karena rahim itu adalah gelembung yang berisi air nah jadi kalau di payudara ada yang gambarnya seperti rahim nah, berarti ini adalah gelembung yang berisi air Nanti kita sebutnya sebagai istan ya jadi Bu Mami itu pernah juga tuh di USG ya saya lihat uh kok nggak kayak di sini <laughs> nah, ini kan jelas banget ya jadi, atau mungkin kurang diperbesar jadi kualitas kayaknya beda kualitas alatnya beda kualitas sosok punya lubang itu jelek banget ini ya, gambarnya nggak sejelas ini, Di teman ini kan luar biasa juga berapa ya? <laughs> Nah ini coba lihat nih, jadi kalau dia ada sama-sama lubangnya, ya, ada juga cairannya, tapi di dalamnya cairannya tidak jernih, ya berarti ada yang lain. Nah ini kita kalau ada cairan asam, ya. Nah, yang berikutnya adalah apa? Ini yang ada, Ya, jadi ini kan ya. Pau Nah, kita lihat di sini ada apa? Tumor. pembengkakan Nah, jadi kemudian ini ada apa katanya? Vena-vena dengan peningkatan aliran darah. Nah, ini yang tadi kita lihat tadi. Ya. Venanya mau mem membesar. Makanya tadi di gambar nomor berapa? 34 ya. Growing. Kenapa? Gua itu mah ya, membesar. Kenapa penanya membesar? Karena biasanya kalau ini adalah kanker, ya, kanker itu dia perlu makan banyak. Agar suplai makanannya terpenuhi, maka dia harus mendapatkan darah dalam jumlah yang banyak. Agar darah bisa banyak datang ke lokasi tersebut, maka pembuluh darahnya harus melepar kalau darah, kalau darah itu banyak mengalir di daerah tersebut maka dia akan hangat nah, itu makanya ini kan tadi kelihatan ya jadi ada benjolan kemudian kalau terlihat itu kemerahan karena banyak darahnya kalau dipegang terasa hangat nah, ya, luar biasa ya nah, ini jelasnya kalau pakai yang lain ya Kemudian apa saja risiko untuk terkena kanker payudara? Nah, ini risiko-risikonya. Ya. pertama umur. Nah, cuma kalau ini sih nggak usah dipikirin, karena kita juga pasti akan tua. Ya. Nah, yang kedua adalah berat badan. Ya. Jadi kalau kita berat badannya itu termasuk kategori yang lebih berat daripada normal, nah itu kita mesti berusaha untuk menurunkan berat berat badan. Karena kenapa? karena ketiadaan lemak itu dia akan menghasilkan lebih banyak estrogen karena kalau tubuh kita itu terpapar dengan lebih banyak estrogen daripada yang biasa ya itu meningkatkan risiko kanker payudara kemudian berikutnya adalah payudara yang padat ini saya masih belum tahu kenapa ya nah kemudian yang keempat itu adalah e, lebih banyak haid hmm, ya jadi sebenarnya dia cuma ingin mengatakannya, kalau wanita, ini tapi ini di sebagian ini ya, sebagian literatur yang lain dikatakan wanita yang tidak pernah memiliki anak itu memiliki risiko yang lebih besar daripada wanita yang memiliki anak. Karena kenapa? Kalau kita sempat hamil dan melahirkan, itu kan selama hamil dan melahirkan itu paling nggak tuh kalau dia menyusunya secara eksklusif ya. Berarti sembilan bulan tambah sepuluh 10, tambah 10 hari tambah enam bulan, itu dia tidak haid. Hmm. Jadi dia masalahnya, ada tidak haidnya. Nah, rupanya tidak haid itu juga membantu untuk membuat payudara itu berkurang risikonya untuk mengalami kanker payudara. Ya. Walaupun tidak bisa dikatakan bahwa orang yang tidak punya anak itu pasti kena kanker payudara tidak cuma resikonya dibandingkan dengan orang yang punya anak itu lebih lebih besar ya. nah kemudian minum alkohol dan merokok ya. nah sayangnya apa? kenapa? videonya mati oh mati okay. kenapa? abis ya? Apa? oh yaudah jadinya <laughs> ininya apa? Uh, syukurnya di kita ini jarang wanita dan eh, wanita itu merokok dan Minum alkohol ya. Kalau di barat itu luar biasa ya Nah kemudian payudara yang berbenjol-benjol ya, Nah ini saya juga tidak tahu Cuma dia dari penelitian itu katanya lebih banyak Kalau bilang apa? Eh, payudara itu berbenjol-benjol ini lebih risiko ya. Nah kemudian yang ketujuh Itu kalau kita mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung hormon Ya. Nah, apa di buku kontraseptif teknologi, nah lama ya, dikatakan bahwa wanita yang menggunakan pil KB itu memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita kanker payudara. tapi dalam terbitan terbaru ini ada dua hasil penelitian berbeda: ada yang satu mengatakan iya, satu mengatakan tidak, nah, tapi kesimpulannya... Nampaknya hal ini jangan terlalu dipermasalahkan, ya. Karena yang pertama pun dia mengatakan meskipun meningkatkan risiko, tetapi manfaatnya terhadap kesehatan wanita itu jauh lebih besar daripada mudoroknya. Nah, ya. nah cuma memang yang jelas-jelas itu adalah ini hormon replacement terapi. Nah, jadi nanti kalau sudah mau ya. Nah, itu kan kulitnya mulai keriput. ya. Nah, kemudian vaginalnya mulai kering. Kalau paling pahagiannya kering, itu kalau kita berhubungan sama suami, itu susah basahnya. Kalau susah basahnya, kalau kita berhubungan itu bisa lecet. Nah, sudah pernah nalami ribut, po? Nanti kalau ini, kalau lecet itu ibu rasanya ini perih hmm, Jadi nanti pagi ini panas rasanya ya, Itu berarti dia lecet karena kurang basah Nah, biasanya kalau ibu-ibunya maya ya, Dulu, karena ini ceritanya ibu saya ya Jadi untuk yang punya uang, dia datang kepada dokter spesialis Kebidanan dan kandungan minta disuntik hormon agar apa meskipun menopause tapi kulitnya tetap halus, nah, gitu. kemudian vaginanya tetap basah, cuma karena dia melawan kodrat alami berisiko tinggi untuk kanker vagina. Hmm. jadi memang itu apa apa itu ada ini ya, Ma. ada kurang lebihnya. nah kemudian kalau kurang olahraga pandemi ini luar biasa ya. Tapi kalau ibu-ibu sih kerjanya nggak lupa ya. <laughs> Dari pagi sudah bangun pagi, udah nyuci, udah ngopel, udah nyapu. Jadi nggak usah khawatir kalau ibu-ibu Indonesia ya. Tapi kalau luar negeri itu bayangkan ya, orang nyuci piring itu pakai mesin. Wah gitu ya. Saya bilang luar biasa ini. Nah kemudian yang terakhir adalah genetik. Jadi kalau punya ibu, punya saudara perempuan, kalau punya bibi, itu yang menderita kanker payudara, maka kita memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena kanker payudara. Nah tetapi jangan khawatir, karena apa? Dari 80% penderita kanker payudara tidak ada yang memiliki faktor genetik. Hmm, artinya kalau dia berisiko, risikonya sangat kecil. Oke okay, itu aja ibu untuk penularan kita di kanker payudara ya nah, kalau mau belanja katanya bisa di shop uh, Yar Lemon, no Lemon. Cuma sayangnya barangnya di mahal, mahal terus dia belum mengirim ke Indonesia. <laughs> Jadi misalnya sedih banget ya. Jadi Pengiriman itu baru dilakukan ke Perancis, ke Jerman, ke Inggris, ke Amerika, ke Australia, tapi Indonesia belum masuk. Ya. Nah, jadi sebenarnya nanti kalau, nah sekarang kita isi ini pakai HP. Itu, ketik di HP, now your lemons, isi nih, kita isi ini. Kita isi umpan balik, ya, terhadap kegiatan ini. Yang punya HP, juga ketik di browsernya, now your lemons. .com harus miring student, ditempel di atas itu. Nah, itu untuk ini, untuk apa? Eh. Uh... Oke, oh, ini dia selalu nulis namanya betul. Besar. Ini biru semua? Sudah masuk? Now .com harus miring student, sudah? Sudah, ya, kalau sudah nanti saya tunjukin cara misinya okay. Now your lemon, Jangan lupa pakai S ya Terus, nulisnya disambung semua Kemarin itu, pas Krimi service itu ada tiga belas orang ya Dari tiga belas itu yang bisa isi cuma dua <laughs> Jadi, rupanya banyak yang salah tulis banyak yang gak punya ini, Anthony. Uh, pulsa kirinya pakai koin saya itu. Udah dapet semua? Sudah? Nah, kalau sudah? Sudah semua? Ada yang gak bisa? Nah, kalau sudah masuk, saya ini contohkan cara misinya ya. di browser ini kita tulis apa? no your garis miring student ya. nanti akan keluar gambar lemon nah tulis seperti ini udah belum dan dan kenapa udah? mau nganpai. coba lihat teman-teman ini coba sudah Di ada tulis segala macam. tadi oleh lemas loh, lemon, lemon, no, no, diau lemon, no diau no, no, no, hmm. lemas, hmm. jadi di pertama-pertama juga saya namanya nggak oh, pakai s, harus pakai s karena peludalanya ada dua, jadi harus dalam bentuk jamak, tidak bisa? Now your name once the kaum student. Enggak nah, bisa ya? Kalau nah, enggak bisa enggak apa-apa nanti perwakilan aja. Nah, persudani Terima kasih sudah mengikuti kegiatan No Lemon ya. Kami akan mengirim Anda uh, breast Toolkit Nah, saya susah memperjemahkan ini Jadi, saya terima kasih sebagai perkakas poin <gifat> Bingung resmi Dan sebuah hadiah, Cuma sayangnya, hadiah ini coupon 5 dolar. Tapi 5 dolar hanya untuk belanja di So, know your name on Jadi gak pakai juga ya. Nah sekarang kita klik di answer uh, ten past question, Jawab 10 pertanyaan singkat Klik ya. Nah jadi What's your name? Nah sini kita ketik nama kita ya. Nah saya jumatil Fajar, Saya ya, jumatil Fajar. Walaupun sih dia bilang Pakai huruf besar semua Tapi gak apa-apa ini bisa aja Sudah ketik nama Klik oke Nama singkat tidak boleh Nah kemudian pertanyaan nomor 2 Apakah menurut Anda Kegiatan ini bermanfaat nah, Kalau bermanfaat kasih 5 ya. Kalau tidak bermanfaat Kasih 1 ya. Setelah itu klik oke OK. Sesudah mengikuti Kelas ini Nomor 3 ya Apakah Anda merasa bahwa Anda ada gejala? Karena lagi yang ada gejala, no. nah, kalau tidak ada, bilang "no". Ya. Nah, kemudian, yang empat, seberapa besar kemungkinannya Anda akan melakukan pemeriksaan memotret di kemudian hari? Kayaknya saya mau periksa deh, berarti lima. Angga, oh, males, satu. Kemudian pertanyaan nomor lima ini ya. Seberapa besar kemungkinannya anda melakukan pemeriksaan payudara sendiri? saya mencoba, coba A, lima. Tidak satu? Kemudian seberapa besar kemungkinannya anda membagikan yang share informasi ini kepada yang lain? Pokoknya bagus nih, berarti 5. Kalau enggak, buat saya sendiri satu. Kemudian yang ke 7 berapa umur Anda? Jika saya di atas 40 tahun, 14 or older, ya, 40 or older. Tapi kalau kita di bawah 40 tahun itu under 40 ya. Nah, kemudian yang ke-8 kita tinggal di negara mana? Ketik Indonesia. Yang klik Oke. Okay. Nah di kota mana ketiknya Kuala Kapuas disambung. Karena kalau Kuala Kapuas dipisah itu di Malaysia. Ya. Kan biasa pakai Facebook ya. Kalau di Facebook itu kalau kita ketik Kuala Kapuasnya terpisah itu mesti di Malaysia. Tapi kalau Kuala Kapuasnya disambung langsung Kuala Kapuas Pulau Telok Selat Kapuas. Ya ketik di sini Kuala Kapuas Ini cuma untuk agar bisa dipetakan saja, ya. Karena kalau enggak, nanti dia masuk pertanyaan ke Kuala Lumpur, ya atau ke Malaysia. Dari mana anda mengetahui kegiatan ini dari Bu Nana? Nah, berarti dari teman, dari friend, ya. Nah, kemudian kalau anda bisa melakukan perubahan. Kira-kira hal seperti apa yang akan anda lakukan untuk kegiatan ini? Nah, misalnya, e, kalau bisa nih, apa nih, semua pelajarannya pakai bahasa Indonesia atau apa? Terserah. Nah, pokoknya, apa saran anda agar kegiatan ini bisa menjadi lebih baik? Atau misalnya, kalau bisa videonya jangan cepet-cepet, kalau bisa videonya bahasa Indonesia, kalau bisa, nah pokoknya terserah. Mau ide apa saja yang mau di sampaikan idealnya pakai bahasa Inggris tapi kalau tidak bisa nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia cuma memang kalau pakai bahasa Indonesia nanti yang ngerti cuma saya aja itu si Corin, Aisyah, Straum, segala macam nggak bakal ngerti tapi gak apa-apa biar aja karena nanti setiap sebulan sekali kami para pendidik atau pengajar ini nanti dikirimi email sama si Aisyah Aisyah Straum itu tentang uh, masukan dari bapak, -bapak dari ibu, -ibu sekalian. Ya. Nah ini, ini ini contoh bahasa Indonesia ini bisa nggak dibikin bahan bahannya dalam bahasa Indonesia? Setelah sudah yang nomor 12 Do you remember Anda ingat siapa nama Ngajar nah, Ketik nama Jumatil Pajar Nah ini karena apa? Uh, ini menjadi feedback Yang sampai si koin itu tadi bilang I read every feedback yeah, from the participant. Yeah. Nah, kemudian, nomor 13. Nah, terima kasih. Apa email Anda? Nah, jadi kalau kita ngisi email di sini, kami akan mengirim Anda sebuah kupon dan brush toolkit. Ingat, tulis saja not available atau bilangnya di situ lupa. Nah, katanya gini: yang nomor 14 ya, apakah Anda tertarik untuk mengadakan kegiatan serupa seperti ini? Jika iya, kami akan menghubungi Anda. Sebenarnya sih gak perlu khawatir kan mungkin paling dia masih tahu saya <laughs> ya. Jadi sebenarnya ini gue ya harapan saya bikin kelas seperti ini Akan ada yang berminat menjadi edukator Nah gitu ya Kalau saya mesti muter ke semua yasinan, Ke semua pemain enggak Gak, gak ya. Orang di kita ini yang namanya asinan tuh tiap RT ada asisten, nggak ketulungan, ya. Nah kalau ya berani yes, <guluh> hmm. nah setelah itu kirim, Ini Saya nggak kirim karena ini sudah berkali kali nih saya ngajarin kayak gini, paling si apa nih, si Alisa nya ini e, Ketawa aja kali nanti. udah ngisi, udah kirim. Sudah dikirim? Nah kalau sudah kita lihat ya buku ini apa enggak? Jadi kita bisa ini Mengetahui ya Cuma sayangnya kalau kap puas ini karena sudah banyak ya Ini hasilnya jadi mumpuk ya. Tapi kalau daerah-daerah yang dia apa? Belum pernah ada kegiatan ini Ini langsung kelihatan ininya Nah jatuhnya kayak ini ya jadi kalau kita ketik KnowYourLemons.com atau YRG dan mengirim impact ya, kita bisa lihat peta ini. Nah ini, ya. Nah kita perbesar untuk Indonesia, ya. kita terbesar di Kalimantan bicara orang jelas ya. Ini apa? E, nah ini titik ini ya, nah ini. Ini titik ini adalah ini, orang yang sudah apa ini? Hai e, people of. Nah, people artinya orang yang sudah di, diajar, mendapatkan eh apa? E, pelatihan tentang moyo lemon, ya. Nah ini di pangkalan pun ada dua orang ya Ini di Palangka Ini saya mau singgah apa nih Ini udah terjelas ya Nah ini yang ada di Saya lupa ini di barito atau burung nih Yang bukan ini atau Nah ini kita di kampuwas di bawah ya. Nah ini semua ini Semua orang yang mengajar Ini tandanya seperti ini Teacher Uh, train edukator ya. Nah di Indonesia ini coba lihat ini ya. Hmm. Indonesia ini baru saya sendiri aja ini, <laughs> ya. Boleh kita klik di sini kelihatan ininya. Nah, ya. Nama lagi Bu, oh belum masuk kok oh ya? Karena nah, ya. enggak kelihatan ya. Yeah. Pak kecilnya tuh. <guluh> ini kami Belum update ininya nih apa? Ini kayaknya sinyal juga ini. Kalau yang anggap bagus sinyalnya ini kelihatan ininya apa? Kan? Kelihatan di sini jumlah ininya jumlah orang yang diajar ini nggak kelihatan ini, ini saya lihat ini, ini sinyalnya jelek. Kemarin ini di bawahnya ada tulisan dua puluh ya. Nah, harusnya ditambah ini cuma nggak kelihatan Nah makanya kalau sudah pernah ini agak susah ya. Kalau yang kemarin baru-baru itu, ketika di TW itu, mereka langsung keluar nih nah, Di situ, teman-teman yang punya HP, diketik lah noyalremons.com, bersebeling impact ya. Itu keluar karak-kakaknya effectnya I M saya Jadi, itu yang akan. Oke, Adik-adik semua mau ditanyakan? Silakan. Materi yang sudah diajarkan nah intinya adalah nanti bisa apa? Bisa uh, melakukan penulisan aljebra sendiri pada tiga posisi, ya. Kemudian kepala, berbaring, kemudian sambil membungkuk ke depan, kemudian di depan cermin ya. Kemudian melihat dua belas Dua belas tanda-tanda ya. mulai dari apa tadi? Tanda yang menebak daerah yang menebak Ketarik ke dalam, bikin susu terbenam, dan seterusnya ya. nah, Kalau ada tanda-tanda seperti itu, segera menghubungi Kesehatan baik perawat, bidan maupun dokter. Memang kalau di Indonesia itu kita tahapannya agak panjang ya. Jadi selain sadari ada namanya sadamis ya. Jadi zaman dulu itu selain sadari itu juga ada sadami ya. Periksa payudara oleh suami. Nah, gitu, ya. nah kalau sadamis itu adalah pemeriksaan payudara klinis. Atau pemulisan pari oleh tenaga klinis, yaitu perawat bidang dokter ya. nah, nanti Setelah itu baru pemulisan lanjutan Makanya kalau di kita ini, homografi ini tidak standar ya. nah, Kalau di luar negeri, ya ini standar ya. Nah ini para edukatornya ini ya. Nah ini ada juga di foto saya ini Dia only one from Indonesia Ini ada sekitar 300 Educator, cuma ini belum semua punya foto Jadi rata-rata teman saya itu banyak yang mengajarnya itu di in... gereja ya. Nah ke nanti ini harusnya ini ya, apa? Banyak yang mengajar ini Asina dan sebagainya Nah, kalau berminat nanti jadi volunteer ya, ini ada namanya ini, Lemonista ya. Jadi ini enaknya, semua cukup pakai ini Noyo Lemon ya Belakangnya aja diganti Nah, sekarang noyolemon.com ya, atau ORG Lemonista Ini kalau mau jadi Kalau mau jadi edukator Atau volunteer Gimana caranya? Ini klik aja di sini. Apply today. Nah, nanti ada uh, questionnaire ya dalam bahasa Inggris ya. kita lihat. Ini sebenarnya kuesionernya sudah saya terjemahkan, tapi karena kasih fore ini enggak boleh diterjemahkan ya. nanti harus belajar ini ya. Nah, ini nih ya, questionnaire. -nya. Berminat jadi edukator Oke, ada mau ditanyakan ibu-ibu? Cukup ya? Nah, berarti ada, saya diberikan terima kasih lagi. Oh ya ini, kita foto dulu sebagai bukti ini Bukti kegiatan ya